Resmi menjadi istri dari Indra priawan, Nikita Willy semakin rajin untuk belajar masak. Terlebih lagi, masakan kesukaan suami sejak masih kecil buatan sang ibu daya itu, nasi goreng keju, di dalam unggahan vlognya, Niki membagikan kegiatan berbelanja bahan masakan dan belajar masak bersama sang mama mertua, Karlina Damiri. Kali ini, Nikita Willy belajar masak makanan kesukaan suami langsung dari ahlinya. Ibunda dari Indra Priyawan, Karlina Damiri mengungkap kalau makanan kesukaan Indra dari kecil adalah nasi goreng keju buatannya Indra itu hobinya makan nasi, makanya kamu harus bisa masak nasi ungkap ama mertua kepada Nikita Setelah memasak nasi goreng keju, Nikita juga belajar memasak steak yang juga merupakan makanan favorit di Indra Selesai masak, Indra pun mencicipi semua masakan yang dibuat oleh Nikita Willy bersama mama mertua Hem oke okay lah, enak tapi yang ini agak kurang berasa komentar Indra Nikita bersemangat dengan komentar dari suami dan nantinya ingin belajar menu masakan lain bersama mama mertua saat diwawancara pun, Mertua Nikita Willy membongkar sifat aslinya Menurut Mertuanya, Nikita Willy sangat tertarik untuk tahu makanan apa saja kesukaan Indra Priyawan Niki selalu ingin belajar, dia selalu ingin tahu seperti Indra suka makan apa Jadi kita sudah janjian untuk kapan kita belanja sama-sama Dia mau tahu apa sih yang Indra suka dari kecil dan Niki sangat interested untuk mau belajar apa saja yang sepertinya Indra suka dari mamanya Ujarnya ibunda Indra Priawan saat diwawancara Diakui Indra Priawan, sejak kecil ia memang sangat menyukai makanan buatan ibunya Bahkan ia menyebut kalau di rumahnya ada semacam buku menu yang dibuat oleh ibunya Dan ia bisa memilih hari itu mau dimasakan menu apa Salah satunya yang paling banyak macamnya adalah nasi goreng, seperti nasi goreng sayur dan nasi goreng keju Karena dia hobinya ujar ibu Indra Priyawan, makan keju potong Nikita Willy, makan nasi, jadi kamu harus bisa masak nasi goreng, koreksi ibu Indra Priyawan Namun saat baru mulai masak ada insiden kecil di mana kompor yang digunakan tiba-tiba mati Padahal kompornya sempat menyala dan sudah melelehkan mentega yang digunakan Panggil Indranya aja, celetuk ibu Indra Priyawan In bisa tolong gak pinta Nikita Willy pada suaminya Berarti juga gak pernah make sahut ibu Indra Priyawan melihat menantunya kebingungan menyalakan kompor Akhirnya hari itu Nikita Willy berhasil belajar membuat tiga menu yakni nasi goreng sayur, nasi goreng keju dan juga steak dengan saus jamurnya semuanya jadi favorit Indra Priawan. Ibu Indra Priawan juga mengetahui kisah Niki Tawil yang kesulitan menyajikan makanan untuk suaminya. Namun ia tahu menantunya tidak patah semangat untuk terus belajar. Saya rasa Niki sangat mudah untuk belajar, karena saya lihat Niki itu banyak di segala bidang. Dia juga berusaha untuk masak hari-hari, walaupun mungkin Indra bilang kurang ini, tapi dia terus aja giat untuk belajar, ungkasnya.